serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kita mendapatkan momen spesial yang amat sangat luar biasa kali ini kita lihat persahabat ya, pendukung dari Lesti dan Bilar antara Lesti Lovers, Leslar Lovers, dan Bilovers ini luar biasa mudah-mudahan semakin kompak, semakin solid dan semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik kita bangga banget ya, menyaksikan pendukung yang sangat-sangat luar biasa mudah-mudahan kekompakan kita tetap terjaga dengan baik kita juga pastinya makin gak sabar banget nih menyaksikan mini konser Lesti yang akan diadakan di akhir tahun nanti persahabat ya sepecah apakah pendukung dan penontonnya Masya Allah pasti bakal meledak banget nih jadi tentunya kita selalu mensupport dengan tulus selalu mendukung dengan tulus untuk Lesti dan Bilar Lesti Lovers Lestler Lovers Bilovers kalian luar biasa kemudian juga persahabat disimak ada tentunya info penting banget ya kembali diingatkan Bahwa Lesti dan Bilar akan hadir kembali tampil di acara The Academy 5 Indosiar Papa Bilar akan menjadi host dan Bunda Lesti akan menjadi juri di acara tersebut Jangan sampai lupa untuk waktunya persahabat ya Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Mudah-mudahan idola kesayangan kita menyuguhkan kejutan dan pastinya kabar-kabar spesial dan asupan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita yang selalu memperlihatkan kekiutan, keromantisan di atas panggung. Kemudian juga persahabat ya, jangan lupa juga untuk mendukung Lesnar Entertainment karena vlog terbaru juga sudah di-up persahabat ya. Lesnar kampung hiburan, warga antusias, senang, Lesti sampai ditarik-tarik tuh, yuk kita support, kita tentunya dukung juga untuk karya-karya terbaik dari tim LE ya. Mudah-mudahan semakin banyak penontonnya dan semakin banyak juga support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita. Selanjutnya disimak juga, di sini ada momen spesial Istimewanya Leslar memang luar biasa di acara The Academy Lima. Persahabat ya, saat Bunda Lesti dikasih huha oleh penonton, tiba-tiba Rizky Bilar membela nih. Persahabat ya, hey, itu istri gua. Katanya itu persahabat ya, dengan lantang suaranya. Masya Allah, Bapak B, memang luar biasa ya? Dan di kolom komentar pun banyak sekali nih tanggapan yang positif dari akun Yuning. ini mengatakan lucu, Bilar katanya tuh ada juga tanggapan lain. Dari akun Instagram Nano Nano, mengatakan enak gini, gak ada gimmick aneh-aneh dari Indosiar. Lucu yang ngalir aja, katanya tuh lucunya ngalir aja, katanya tuh suka banget ya. Para penonton menyaksikan acara semalam di Dangdut Academy. 5 kita lihat juga jawaban komentar dari akun Indri. Yup, setuju, kasihan mereka kalau digimik-gimikin Apalagi Bilar, pasti banyak yang baper Mending gini bengek katanya tuh Banyak yang setuju ya gimiknya nggak keterlaluan, tetap happy, tetap ngalir lucunya Masya Allah, mudah-mudahan Semakin banyak lagi dukungan yang diberikan untuk Lesti dan Bilar Selanjutnya persahabat disimak juga diunggahan Lestari Dorleson Lovers 2 Mengunggah sebuah video dari salah satu haters ya tepatnya nama akun tiktoknya Adam Anggir 1997 ini meminta maaf nih gara-gara tentunya menulis judul yang tentunya kurang baik persahabat ya di sini kita lihat judul yang pertama BBL hampir jatuh dari kursi karena mau ambil HP katanya tuh ini judul yang tentunya memang menyimpang banget nih dan kita lihat juga di judul yang kedua Lesti dan Bilar berantem saling menjauh Ini juga judul yang ngadi-ngadi nih bersahabat ya Ini tentunya lagi heboh banget di TikTok Rame banget di TikTok Hingga membuat gaduh Leslar semuanya Dengan judul yang ditentunya buat oleh salah satu haters ini Disebutnya haters sekarang bersahabat ya Ini sudah meminta maaf Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Lestari Les Lovers 2 Alhamdulillah si Adam udah minta maaf, semoga tulus ya si Adam loh. minta maafnya perilaku lo harus sesuai dengan namamu, Adam jangan bikin berita hoax yang menggiring opini, bikin Leslar dibully lo sering datang ke studio Indosiar, cuman untuk kepoin Leslar keluar dari studio Indosiar langsung bikin tiktok dengan berita yang menjatuhkan nama Leslar sungguh miris kau dam. ini video originalnya ya langsung download dari tiktok si Adam bukan dari siapa-siapa no bohong-bohong tuh persahabat ini Adam persahabat ya ini salah satu orang yang tentunya nonton di langsung di studio Indosiar dan merekam dan memvideoin Leslar ya, dan langsung membuat berita dan kita lihat juga nih di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang tentunya diberikan dari Nenek underscore kabayan underscore mengatakan apa sih Ter? kayak ketakutan semua punya video permintaan maaf si Adam katanya tuh kita lihat juga persahabat di komentar berikutnya dari akun Rintis Indriana mengatakan tidak bermaksud kok caption lu menggiring opini. Ah, Sang Sudin katanya tuh ya. Banyak yang tidak menyukai nih dengan tentunya perilaku yang dilakukan oleh Adam ini persahabat ya. Karena untuk jadi judul ini sangat menggiring opini sekali. Kemudian juga persahabat yang kita lihat diunggah IGC-nya Lesnar si komik memposting nama lengkap akun Adam yang tadi ini persabatan ya nama akunnya Adam Anggir 1977 dan kita lihat di sebuah kalimat yang diunggah spam like TikTok akun ini ya awalnya masih baik-baik kasih cidukan dan caption eh lama-lama aslinya keluar juga namanya juga haters susah buat jadi baik tuh sudah disebut haters ya untuk si Adam ini mudah-mudahan tentunya perminta maafnya tulus dan semoga kita semua selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan kita lihat juga persahabat di kalian komentar selanjutnya ya. Dari akun Instagram, Ana Winarto mengatakan, Leslar kok dilawan? Bisa-bisa satu Indonesia bully dia abis-abisan. Belum tahu ya, katanya tuh. Leslar kok dilawan? Luar biasa, les lovers mudah mudahan semakin kompak dan solid. Kemudian bersabar simak juga info polling penampilan paling dinanti di Hot SCTV ketiga dua. Rizky Biner Lesti masih berada di nomor 2 dengan perolehan voting 11.512 votes. Di nomor satu masih ada pasangan Haiko dan Rangga Azop dengan voting 11.803 votes. Tetap semangat ya untuk voting. Mudah-mudahan kekopakan kita semakin solid. Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi dan pastinya kabar-kabar spesial dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.